Ah, Oke okay, jumpa kembali dengan kami Kami mendapatkan kulkas dua pintu Pada bagian bawah Bilangnya tidak mau dingin Seperti ini kita akan periksa Dan bagian atas tidak terlalu dingin Kita mengecek Untuk bagian sistem Sepertinya pada bagian blower ya Tidak menyala Padahal mesin Pada bagian belakang kompresor menyala Kita akan mengganti atau mengetes dulu apa memang blowernya yang mati atau sistemnya yang bermasalah oke okay, kita akan melepas dulu untuk bagian blower untuk rekan-rekan biasanya kalau kulkas dua pintu tidak mau dingin bisa terjadi pada bagian blower atau di bagian sistem lainnya bisa juga di Apa namanya Depros dingin Bisa bermasalah Tapi seperti ini ya Pada bagian kipas dia ini. tidak mau nyala ya, Padahal pada bagian di sistem Di bagian evaporator ya. Bunga es cukup lumayan ini. Tapi dia tidak ini Didorong ini. pada Lohan bagian ya, Sistemnya ditutup, nah, Jadi dia tidak ini. mau loran sirkulasi udara. Kalau kalau betul Bisa kita, kita lihat untuk videonya. Sing bawah di oh, nggak dingin. Sing juga dinginnya biasanya kurang. Orang oh, nah, diketok, dicek nah. uh, lah ini. di diceket lah lagi. Coba langsung. Gue cepetan sih. Celo lo langsung, celo lo langsung gak lupa sih. Cepetin. Oke, okay, kita jelaskan nah, untuk rekan-rekan. Ya, Biasanya, ini ini. kalau blower mati, ya di bagian bawah ya. dinginnya berkurang, Cukuyang, ya. tidak bisa dingin, dan di bagian atas untuk pembuatan es ini tidak berarti. bisa. Ya, oke, okay, kita akan mencoba pada kipas ini. Rekan-rekan bisa langsung menyolokkan, ya pada bagian kipas biasanya dia menggunakan 220 tapi kalau jenis inventor biasanya dia 12 volt. jenis ini belum inventor jadi kita dapat melangsungkan saja pada bagian kipas ke arah AC langsung oke okay, seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan ternyata memang kipasnya mati ya oke okay, kita langsung saja mengganti pada bagian kipas ternyata memang mati pada bagian kipas oke okay, kita akan mengganti saja langsung bisa dilihat untuk rekan-rekan untuk videonya oh gue pengen buka kan sampel orang buka rauh mau tidur nge-sandau loruh ya mm -mm. kalau itu aku enggak usah sama blower ya sama di pasir enggak usah Orang macam tu, buka pelatih pelatih di sini, yang juga kawan. Oke atau Oh, ini apa Kita masih, masih, masih. Oh. Orang cuma Mbak? <coughs> halangi Mana satu Ya Udah selama Itu Ini Kalau belum Ingat Saya tapak Oke, singkirkan saja mereka. Ah, pinggirin, pinggirin. pinggir. ini bisa, Kita Oke okay, kita akan menghidupkan untuk mesinnya Pada bagian sistem Pada bagian blower mau menyala atau tidak Kita sudah mengganti pada bagian blowernya kita tinggal menghidupkan pada bagian pulkasnya pada timer kita on on-kan, kan, on oke okay. sekarang kita on -kan pada kipas sepertinya sudah menyala pada bagian sistem sudah mulai berspirkulasi pada bagian bawah nanti kalau blowernya menyala sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan kulkas yang tidak mau dingin pada bagian bawah bisa rekan-rekan untuk meniru kalau penyakitnya sama pada bagian blower mati biasanya dia bersamaan pada kompresor kalau kompresornya menyala dia harus menyala tapi kalau kompresornya mati dia biasanya mati untuk blowernya pada bagian sistem untuk blower dia bersamaan pada bagian kompresor, kompresor nyala dia ikut menyala. Oh ya, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Videonya kita tinggal, tinggal merapikan pada bagian penutup. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa share videonya dan klik subscribe untuk rekan-rekan yang baru mampir. Biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengejar video kami. jadi mati gara-gara